Kan tadi udah deal itu. Bikin lagi. Modelnya oh, enggak apa-apa.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 Di kabar pertama prasahabat kita lihat dapat kabar spesial banget nih di akun tiktoknya Bang John yang mengunggah video bersama BBL yang sangat menggemaskan. pastinya. Masya Allah semua orang yang ketemu dengan BBL pasti semua orang itu bakalan rindu dan pastinya bakalan kangen dengan BBL yang sangat menggemaskan ini. Sampai-sampai BBL mau dibawa pulang oleh Bang Joni nih persahabat, ya. Dan kita lihat ada sebuah ucapan untuk BBL Selamat ulang tahun Al-Fatih Semoga menjadi anak yang soleh dan sukses sehat selalu nak Masya Allah amin Doa baik dari Bang Jon mudah-mudahan dikabul dan diijabah oleh Allah SWT Dan kita juga persahabat ya Perhatikan deh BBL ini bucin banget dengan Papa Bilar ya Ini Masya Allah banget kita lihat juga nih ada Bunda Lesi Kejora, Masya Allah luar biasa ya tentunya. Alhamdulillah Leslar dikelilingi oleh orang-orang baik dan orang-orang hebat. Pastikan ini pun diunggah kembali oleh akun Standal Putih Bilar. Kita lihat juga di beberapa tanggapan komentar banyak respon yang diberikan. Di antaranya dari akun Ian Fandi mengatakan Masya Allah si El Bucin sama papanya sampai balik badan katanya tuh Masya Allah. Ada juga persahabat ya tanggapan lain dari akun Instagram. Maimut mengatakan mobil yang mana yang dijual maksud Lesti katanya persahabat. Ya, kita lihat jawaban dari L3, L3102. Yang beli ke kobas yang kuning kan memang sudah lama yang mau dijual, tuh. Persahabat ya, mengenai mobil, si Naruto itu ternyata sudah dijual nih. Persahabat ya, kepada Bang John memang dari dulu sudah ditawarkan, persahabatnya oleh Papa Bi untuk mobil Narutonya nya Papa Bila. Berkas lalu untuk Leslar mudah-mudahan segala urusannya diperlancar dan untuk umrohnya juga mudah-mudahan diberikan kelancaran. Untuk berikutnya, bersahabat, kita lihat juga nih ada cedukan dari Jepang. Wow, Ibu Rosmala Dewi sedang jalan-jalan nih -jalan, ya bersama Kak Nova, Masya Allah. Berharap juga setelah umroh bisa jalan-jalan ke Jepang ya untuk Lesnar family kita doakan saja yang terbaik Dan pastinya kita selalu menunggu kejutan, cidukan, dan kabar baik dari keluarga besar idola kesayangan kita Untuk berikutnya juga bersahabat ya, cidukan vitamin malam kamis akhirnya muncul Aduh Masya Allah, ini cute dan sangat menggemaskan sekali Keromantisan yang sederhana Ketulusan cinta, dan kasih sayang mereka Masya Allah banget Begitu banyak orang-orang yang minta foto dengan Leslar Setiap orang yang langsung bertemu Mengatakan, menyampaikan Bahwa Leslar itu orangnya baik Ramah, ekutupnya luar biasa Makin bangga dengan Leslar, Masya Allah Semoga selalu menjadi panutan Selalu menjadi contoh baik untuk kita semuanya di kolom komentar pun tentunya persahabat dia ya, banyak komentar-komentar yang sangat positif Di antaranya dari akun Maisi.io mengatakan Masya Allah Wajahnya Bunda Lesti bersih, bersinar Semangat Bunda, semoga selalu dilimpahkan kebahagiaan Amin, Masya Allah, luar biasa kita persahabat ya, selalu mendoakan, selalu mendukung, tak hantinya doa terbaik selalu kita berikan untuk Lesti dan Rizky Bilar. Kita masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya bersama di malam ini jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari Leslar tentunya menurut tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.